semuanya pada kumpul makin apakah kalau kumpul semuanya nanti ada, ada ya, juga ada, ada dia pas ya dan lain-lain sekarang itu sekarang makan-makan makan tamat, tamat, libur masih libur panjang dia juga kan udah 2 tahun nggak bisa kumpul bareng gara-gara virus covid-covid jadi kumpul sekarang udah pada bisa kumpul lagi jadi momennya umum ada gitu kita kumpul, kita makan-makan bareng sekasian si nenek Saya pengen kumpul semuanya, cucu, anak, mantu semuanya gitu. cicit-cicitnya juga sekarang dijalan. masih di jalan masih di jalan jadi ya nggak nggak terlalu macet sih deket sih dari rumah ke mana nih tinggal nyebrang bepas kota doang Bandung gitu jadi ikutin terus lah seharian ini kumpul keluarga seriwah serame apa apalagi kalau udah pernah kumpul semua uh, itu ponakan-ponakan yang kecil ada Ami, ada Ami gitu, ya. Apalagi sih Apalagi si Myriel sama deh, Dedraui. Nanti ada yang kecil juga tuh namanya Aisa, dia bawa ya. Nanti kita bikin ya video sama dia. Wow. Ini mobil, ibunya juga, apa yang lain juga. Makanya gitu. ikutin terus pam-pam ini. Hah? Ushet oh, ketemu Ata Halilintar hari Sabtu, hah? Apa dek? Apa? ya Nah ini nih, ponakan pam-pam, aktif semua. Nah, ini yang ini si kalem nih, nah, si kalem. Kalem aja dia. Mau. Apa? Masih malu, kenapa? ah Sini lihat sini, sini. Hei, sini, nah ini nih. Ini nih, ini nih. Ini nih, ini nih. Ini nih, Ini ini ya itu punya uyut loh ini punya uyut loh ini punya uyut loh eh hey, kamu diinjak punya uyut eh dibilangin jangan di video eh biarin lah kan, kan, kan kamu belajar nanti juga kamu mau jadi youtuber kan mau ketemu siapa mau ketemu apa siapa Ata kenapa nggak jadi kenapa nggak jadi, banyak banyak. jadi hei oh, kalau udah kumpul tuh kayak gini nih gua bocah ini tuh aktif banyak. Bocah. Apa? bocah. Aktif. bocah, apa? bocah. lupa Yan? ya ya jangan lupa follow IG-nya ya IG-nya eh, ignya apa Igenya? apa ya apa <laughs> halo hey kamu Lagi apa kamu siapa namanya siapa nama masa nama, gak punya nama nama nggak tahu. dapat dapat kelas berapa dapat kelas empat ini itu anaknya dari TV nih kalau ini ini tes anti oh, kalau misalnya lagi pada kumpul oh, pusing semuanya ini tukang asuh satu nih tukang asuh Eh Eh halangan maneh. termakan nah, kamu Hah? Tak. Hmm. Hmm. Mana ya, dia... Ini, Teg -teg, oh, ini, ini yang dingin, oh, yang, dingin, yang dingin. Nah, Enak makan begini, Kamu beli udah aku balik, bang iya tak tak piring bro, kecil sedikit makan, udah sore lah eh kamu kalau aku, pintar. kamu pandai memilih momen bangun kamu nyungkan kamu kalau aku, udah banyak itu, udah, aku Apu, mau apa apa ikan? Mas. Ikan mas. Aku mau aku sama Pak ikan. Ikan, tau? Emas. Komposasinya itu apa? tidak melakukan emas. Aku jangan dari kapayuna. tong. guys nih kita mau beli ngeborong mixu mixu mixu mixu mixu enten tuh kita sekarang poles squad Mem mememem family <tuh. tuh>. abah tapi enggak sih nggak ada nggak ada. ada dua tiga tiga empat enggak ada empat nggak ada kakak Gia si Pak Asia Reyhan Echa Oh lima ketang, emang si premis. Hmm. Ya saya udah rumah tangga mah sudah susah. Udah oh ingat. no. Tuh, di belakang ada si kak. Karena ya. Hei. Oh yeah. ada di belakang sih, cak ada terus di belakang lagi ada si Dinda. Nanti ig nya dicantumin semuanya. Banyak. Soalnya, eh, ini playbo, satu di pingin yang para jumbo jumbo boleh menapak, nggak <tidak> <tidak> dicari ikan, udah, udah sold, udah ah, sold, udah sold, sold. terus, <tidak> jadi kita tuh tadi tuh udah makan, udah makan, terus nggak ada di shootnya, di shoot, jadi <tidak> harus beli dulu nya kita borong mixur makan doyan ibu-ibu mixur hanya kan anak muda doang itu ya, es krim sama iya sama es krim sama es krim cuman ada rasa yang beda gitu sama asing sih berbeda udah dewasa banget sekarang mau makan duduk Rasa yang pernah ada sama rasa yang terasa gitu -gitu. Oh bro lah tuh yang di belakang kok diem-dieman sih? Kayaknya merenung Oh, merenung ternyata Jadi uh, mantap lah Mantap, tadi sampai doanya Ternyata memang usung kenteng Semua orang kenteng, terus masing paku, paku Yo, yo, Ayo, like, yo. subscribe yuk, di unlike kembali di unsubscribe <imini st While> ya deh, subscribe lah, lah. Suscribe, subscribe lah subscribe itu gratis sama nonton, yang skip bayar KWC 2000 <kulain> mandi koceng buang air hajat buang PAB uh, 6000 tergantung Tergantung. namun rute asma, gak cenderah, gak mahal hahaha koyangkir itu mahal jadi mana itu? Seberapa jauhnya? Jauh. Ini, masuk sini masuk borma. Borma nya depan borma masuk ke situ masuk. Eh sebelah setelah borma, sebelah kanan. di sana ngantri panjang soalnya yang antriannya <San> Ya, abdesilat tuh kayaknya udah habis. Abdes. <San> <San> <San> Bu cuci tangan, Cuk. <co>. Halah, <San> ini sumur ini, sumur, sumur jodoh sumur jodoh ya sumur jodoh, aduh kan kamu udah punya jodoh ya. yang belum jodoh, siapa? semoga dijodohin lagi <tuh> semoga dijodohin lagi ini, <tuh> panjang-panjang bisa lagi ngapain pak? lagi korong miksung waaatuh waaatuh walaupun lagi pada ngumpul kita aja nyari aja bagus bagus bagus mana duitnya bukan dari ini pam pam pesan Anda baik sekali kan lu tahu di jadi nanti saat kita sambil nunggu di sini nanti dari absen kayak sekolah oh gitu iya ya. ibu dinda kayak gitu kan oh, uh, <laughs> ibu dinda nanti kita absen ya iya, buat gitu. kayak bagi-bagi semako kita gitu. kayak bagi-bagi semako iya jadi ya. semoga Oh, ini kan uangnya dari TV ini, semoga semakin banyak rezekinya. Amin, Tapi, sering-sering amin, amin. perilaku -sering kita, ya, ponakan-ponakannya, ya. ya, ya amin. Nanti, amin. tunggu kita ke Jakarta mau rampok. Nanti, tunggu kita ke Jakarta mau rampok. mau ada Nanti, tunggu rampok. rampok dari om, omnya diturunin ilmunya oh. ke ponakan-ponakannya. Semua biar, ya. Jadi biar semua itu uh, bisa maju gitu. Oh, gitu. bisa maju, terus bisa apa sedikit-sedikit sedikit buat ngebantu lah. Gitu. Iya. Bagus. Il ilmu itu harus dibagikan. Benar sekali. Jangan dipendam sendiri, nggak akan iya. jadi kalau kalau dipendam sendiri mah nggak akan jadi berbunga kayak di iya. kayak di bank duit. Iya. Jangan, harus harus saling berbagi, iya, harus saling berbagi. Ya. Ini kameramen sayanya enggak ada. Iya. Jadi, ya, Bapak, ya, ya, apa-apa. Bapak, seorang direkrut. Masih rendinya si Bapak kameran, kameramen ininya si lagi kayak enak badan. Waduh cukit, beliau uh. cukit, cukit. dari pengalengan. cukit. Aja. soalnya iya. habis eh, <lain> off-road <op -rute> gitu. Kemarin pengalengan off-road, pokoknya. Pokoknya, pokoknya, pokoknya, pokoknya, pokoknya, pokoknya, nanti di absen ya dia ya, di absen. Di absen, ya, di absen. Nanti lagi lo. Gimana tadi pesannya? Apa? Gimana pesannya tadi, Lama? Gampang. Kurang nggak uangnya? Hmm, kurang doang. Oh. Ada tapi uangnya? Ada lah. Oke, okay, bagus. Mantap. Mantap. Kamu mau oh, beli apa kamu? <laughs> Strawberry Lucky Sunday Kamu beli apa? Strawberry Strawberry <laughs> Lucky Sunday Lucky Sunday padahal, padahal dia cewek, padahal dia cewek milih menu makannya laki Makan Makanannya mana ini, lihat segimana, segi tiga kresek ya Tiga kantong, empat Empat, empat. Wow. Oh. empat kantong Delapan belas, ya. Yuk, kita sekarang pulang, pulang, pulang, pulang, pulang. pulang Apa? Aplikasi 3D, yang bagus, coklat yang bagus. Jadi, Ada boba, ikan, <tik> ya, yang boba, siapa? Amin, boba, Kurang anak yang boba, siapa? nih punya hidup esrim doang Kak, yang mana sendoknya Kak? Oh, ini Sendoknya, Tiga, Ini, kita neng dinda nih, aku kelebihan satu, Ini, strawberry! itu ambil, Neng! Oh, siapa lagi? Mau teteh Kak. Ya, Wah, kata eta esnya lu sih yang yang oke tadi kumpul keluarganya udah udah kumpul semuanya tadi keseruan keseruan, keseruan bareng sama keluarga ya dari sampai dari makan-makan sampai tadi ngembalang apa minuman mixu gitu jadi buat video sekarang cukup jadi video sekarang tuh full pam-pam ketemu sama keluarga gitu oke okay, pam-pam apa ya apa lagi ya <laughs> oke okay, buat sekarang cukup sih cukup cukup juga terus uh, jangan lupa support terus pom pump caranya di subscribe di like comment and share ya buat hari ini pom-pom capek sih mau istirahat nanti pokoknya pantengin terus pom-pom ya video-video pom-pom oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye